assalamualaikum sobat punya cita-cita anak menjadi soleh atau soleha mau punya rumah berasa nyaman ada pepatah ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya bersama ibu mereka pertama kali mengenal dunia dan bisa berkata-kata ibu adalah sumber pendidikan bagi anak-anaknya pesan untuk suami sekaligus ayah jadikan ibu anak-anakmu sebagai ratu bukan pembantu yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 semoga bermanfaat dan saling mengisi dalam kebaikan